Abang L, persahabat ya, saat ditengkurupin oleh dokter Nana Ini ketika di live Instagramnya Bang Lintar ataupun Teknovi, persahabat ya Ini menunjukkan Abang L lagi ditengkurupin oleh dokter Nana duh gemes banget ya Baby L, Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu membanggakan kedua orang tua dan banyak orang Amin, ya Robbal Alamin di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Yakni dari akun Instagram girls 85 mengatakan di kolom komentar, alhamdulillah, ponakan kita makin embul, nggak sabar lihat dia bisa ini bisa itu. Seandainya Bunda bikin no cut no edit ngarep.com katanya tuh ya. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya. Ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Betty .biyah mengatakan Abang El Masya Allah Alhamdulillah lahir di kehidupan Bunda Papa yang sangat berhati mulia Abang Il panjang umur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Masya Allah banget ya Respon yang sangat luar biasa dari para sahabat Leslar yang selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik idola kita. Ada juga komentar lain dari akun Reina120N1 Katanya sekarang berat badannya abang L4,1 kilo ya Katanya tuh wow sudah besar banget ya Dan kita lihat di jawaban komentar dari akun Nina Ninajenong94 Alhamdulillah karena bulan Januari atau Februari bulan kelahirannya Lihat aja nanti kalau udah satu bulan pasti makin umbul Masya Allah banget katanya tuh Tentunya kita bahagia pastinya. Melihat perkembangan dari Abang El mudah-mudahan tumbuh dewasa dengan cerdas dan berbanggakan pastinya ya Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ada sebuah kabar spesial dari Papa Rizky Bilar yang mengunggah sebuah postingan momen kebersamannya dengan orang-orang yang sangat luar biasa ya Di sini alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, meet and greet risih siang dan ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar Syukuran kecil-kecilan satu tahun rajasi bersama anak-anak baik ini Wow, Alhamdulillah persahabatnya ternyata Hari ini adalah hari syukuran yang ke satu tahun untuk rajasi Kita lihat juga keunggahan kokris di laman akun Instagram pribadinya Mengunggah kebersamaan juga nih bersama Papa Bilar juga ada kalimat panjang banget nih lewat kalimat caption yang dituliskan oleh kok Kris Hari ini acara anniversary satu tahun dibukanya Rajasi Dirayain bareng anak-anak yatim dan tentunya dengan Rizky Bilar Tapi minus kok Basuki Surojo nih. pastinya Kami bertiga mengucap syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya Buat teman-teman semua baik dari Les Lovers, media, para mitra Dan juga penikmat setia Rajasi dimanapun berada Mengingat usaha ini dibuka di akhir tahun 2020, di saat pandemi sedang tinggi-tingginya dan di mana semua usaha terkena dampaknya. Tapi kami justru membuka usaha untuk memberikan lapangan pekerjaan dan saat ini Raja sih sudah ada 30 outlet. Semoga tahun ini kami bisa terus berkembang, terus membawa manfaat kebaikan bagi banyak orang. Wah, wow, Masya Allah banyak persahabat ya Ternyata Rajasih sudah tentunya ada 30 cabang Alhamdulillah mudah-mudahan terus berkembang Terus lancar usaha Papa Bilar bersama Kokris dan Kobas Tentunya fans sejati hanya bisa mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita untuk selanjutnya juga sahabat perhatikan ada momen yang membahagiakan kita nih Masya Allah Papa Bilar ini membagikan sebagian rezekinya untuk anak yatim ini sih luar biasa kebanggaan banget nih idola kesayangan Mudah-mudahan selalu seperti ini selalu memberikan kebaikan selalu menjadi contoh baik dan selalu menjadi inspirasi untuk kita semua amin dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali yang mendoakan Salah satunya dari akun Karawan ini mengatakan Masya Allah semoga bisnis, rajasi dan bisnis yang lain juga makin sukses Dan semoga karir Bilar Lesti makin bersinar perusahaan Leslar Entertainment dan Youtube makin sukses Amin. Masya Allah banget ya selalu mendoakan yang terbaik untuk Papa Bilar dan Bunda Lesti Kiciora ke kabar berikutnya, ada sebuah spesial spesial juga yang terdapatkan setelah acara selesai, persahabat yemit ya, and langsung diserbu nih oleh para wartawan, Papa Bilar ya, Masya Allah. Tentu memang kita persahabat ya salpok dengan penampilan hari ini, Papa Billar yang sangat keren dan sangat kece, memakai jaket dan kupluk yang sangat membuat kita semakin bahagia, apalagi Mama Leslar, pastinya persahabat ya... Teriak-teriak histeris saat melihat kegantengan secara langsung Papa Rizky Bilar, Masya Allah Mudah-mudahan barokah selalu untuk idola kesengan kita Dan kita ke kabar berikutnya Mampir ke fashionnya kakak Bilar dulu persahabat Ya perhatikan, kupluk yang dipakai oleh Papa Bilar ini Bukan sembarang kupluk harganya aja fantastis banget Kita lihat persahabat, harga Kupluk yang dipakai oleh Papa Bilar saat Mid and greet itu dibanderol seharga sembilan juta lima rupiah. Wow, harganya saja, persahabatnya membuat melongo nih. <kupuk> Kupluk saja hampir 10 jutaan, harganya masya Allah. Mudah-mudahan berkah barokah untuk rezeki Kakak Bilar, dan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk hiduplah kita. Berikutnya juga. Ada sebuah kabar spesial dari Kak Tia Santi ya, yang baru mengunggah mohon spesial. Tentunya bertemu dengan Lesti Kejora, Masya Allah Bunda Lesti semakin hari, memang semakin cantik. Apalagi para warga Konoha, Salfok dengan bodinya Bunda Lesti ini yang semakin ramping bersahabatnya. Wow, kembali ke Disney Bunda Lesti, aduh, Masya Allah banget ya mudah-mudahan. Tentunya segala urusan Bunda Lesti juga diberikan kemudahan.